Om telat nih. Terus gimana dong? Ini udah tim tim tim galih udah pada di sini. Bel, aku aku aku gitu. Ya ya deh ya deh. Ya yang penting jalan lah ya. Oke. guys gimana nih guys Gas aja lah. Aku eh aku aku jadi wasnya bro. Gimana nih? Ya gas aja. Aduh ya dah gas aja ya. Oke, okay. gimana sih? kita <laughs> Oke, okay sahabat explore gitu ya. Yeah. Nah, sekarang kita itu lagi ada di Klungkung. Nah, tepatnya kita berada di Demang Kibar. Nah, Demang Kibar ini nggak cuma sekedar bar. Nah, di bawah sana nanti ada villa yang dimana kita bakal nginep di sana. Kita bakal review, gimana sih tempat-tempatnya? Dan ini juga gimana sih pemenangannya di bar ini Intinya ikutin terus perjalanan kita Jangan lupa subscribe, like, dan komen Yuk kita masuk Apa aja di dalam sini Gas! Nah teman-teman Sebelum masuk ke tempat umum Kita tuh butuh mengikuti protokol kesehatan kan. Nah, setelah sanitasi tangan baru aman. Yuk. Teman-teman. Jadi di sini selain ada bar, di sini juga ada swimming pool. Ukurannya 80 cm. Dalam ya? Dalam. Eh, 80 cm. Oh iya ya. Saya kira 80 meter Goblok. Coba kita, kita lihat nih Wow. Wow, wow, wow, wow. Jadi di selain habis bar, habis minum, kita ngecil gitu ya. Kita bisa renang. Nah, selain ada kolam renang, di katanya sih di atas ada spot foto yang estetik gitu katanya. Bisa kita bisa selfie di sana. Ya, kita ke yuk. Oke. Jadi ini ya tempatnya. Kita naik dulu. Wow. Asri banget nih. Udara seger Keren-keren-keren. Oh, di sini berarti ya. Ah, I see, I see. Ada dua jalan nih. Naik ke atas atau ke sini nih? kesini sini dulu. Uh, yes, yes, yes, yes. Wah. Teman-teman. Huh. Gila, gila, gila. gila, Keren sih. Gila sih. Cocok nih untuk buat foto-foto nih. Estetik banget nih. Tapi sayang. Mungkin karena pandemi gini dan belum banyak orang yang tahu, teman-teman harus wajib ke sini. Ini bagus banget. Foto ini yuk, fotoin aku ya. Yes. yes. Ya, sahabat eksplor. Tadi kita habis foto-foto, terus Grimis nih. Balik yuk. Tapi, benarnya pengen sih ke atas itu, tuh sana. Cuman kita nggak tahu apa itu. Tapi Grimis. Pengen ke sana. Tapi Grimis. Pengen ke sana. Tapi Grimis juga. Ya mau gimana lagi dong. Tapi asik loh, sahabat eksplor. Keren. Kalian wajib kesini. Uh, tadi juga kita selama perjalanan ya ada ya sedikit likaliku perjalanan lah. Tapi worth it untuk dikunjungi. Ini apalagi kalau sore-sore gitu ya. Ini ke barat tuh oh bukan. Kalau ke barat, uh, sanjat apalagi, lagi? Keren ya pasti. Atau sunrise gila sih. Di aja udah keren gini, apalagi villanya. iya kan? Ya kita habis dari bar ini kita langsung ke villanya. Oke, okay, yuk kita langsung cek vilanya kayak gimana sih kamarnya, apakah nyaman, kita lihat saja, let's go! <laughs> Oke, okay, sobat explore, nah kita kan tadi udah makan ini ya, kenyang nih kan, kenyang kan, sekarang kita bakal makan dessertnya dulu, biar pencuci mulut <laughs> Nah, abis ini kita bakal ke villanya kita bakal istirahat dulu karena cuacanya hujan. Ya, overall barnya enak, vibes-nya nyaman banget, makanannya juga enak, uh, musik-musiknya juga asik. Apalagi ada tadi ada spot selfie di sana, itu gimana pemandangannya sangat estetik banget. Kalian harus coba ke sini, Kita lanjut dulu ya ini kita mau mana sekarang? jadi kita uh, sebelum ke vila kita bakal mau ke tempat pengrajin arah Pak ya? kita bakal ke tempat pengrajin arah dulu ambil motor dulu nih oke, okay, sebelum kita tidur di vila biasa Pak bos kan teman-teman gini nih Demen-temen ngelau nih Nah sekarang kita mau Mampir dulu ke Ke pengrajin Arak Yang berada di Klungkung Kebetulan juga deket nih Sama villa kita Yang pasti kita Coba-coba nih mungkin kita bisa bakal Coba-coba Araknya Oke okay? Gas Oke, sekarang kita lagi ada di tempat pengrajin ara yang ada di Kelungkung. Nah, katanya tuh selain membuat ara, di sini juga bisa buat tua dan gula aren. Gula aren ya, apa gula merah? Nah, jadi katanya sih apa uh, habis olahan tuaknya itu bisa dijadiin gula. Pada saran kan? Ayo kita gaskan, gaskan cuy Jadi ini ya <coughs> Ini proses destilasi katanya Jadi ini dibakar Terus beruap. Nah, habis beruap itu barulah keluar dia. Nah, mengarah, di sini kayak <coughs> yang udah jadi kayak. <coughs> jadi ini Pak Ming selaku owner dari Holy Water. Gimana, Pak? Apakah ini surga? Kita kita lagi testing dulu base araknya rasa seperti apa aroma juga ada yang mana perlu dihilangkan dari rasanya. Oh coba. Wow. 30 sekitar 38%, lah. 38 hmm. Tua aja ke. Yeah. Tapi ya. Uh, Mantap Mantap di musim hujan seperti ini hangat <inspiru> Hangat sekali Ya Bagus Kualitas bagus Bagus dari Bahan-bahan dasar dari tua kelapa Tua kelapa Pengen tinggal di sini Tiap hari minum arak <snehmer entendeu> Oke okay. Tadi kita habis dari Tempat perempuan di sekarang akhirnya kita bisa istirahat dulu di villanya villa Demang Kibar, oke? Okay. Sebelum itu cuci tangan dulu ya. Nah kita udah sampai, Om suastu Oke dengan beli apa namanya nih? Journey, beli Journey nih. Nah sekarang kita mau ke kamar nih. Oke. Okay. Oke boleh diantar? Boleh. Oke. Siap. Saya diatur petugas. Izinkan bapaknya. Ya. Iya. Kanan Pak Karir. Beran Pak Karir. Empat dengan Karir. Oke Pak Nengah. Iya. Uh, di sini tuh. Uh, kan namanya demang kibar ya? Yeah. iya ini, ini pilanya ya bella kita villa namanya bella yeah. kita villa yeah. ya restorannya Kibar. Demang Kibar. oke ini ada hmm? ya ini pabrik poolnya hmm. ya, silakan kalau mainan sini boleh uh, berenang di sini atau di mangkibar juga boleh hmm. ya yeah. yeah. ini pabrik poolnya ya kan sini ya ini villa tiga ini ya yeah. yeah. ini yang kita tempatin ya yeah, sekarang ya yes. oke okay. Messing. Nah, ini namanya Villa 3. Di sini ada living room yang luas banget. Nah, di Bella Kita Villa ini lagi ada promo loh. Mulai dari 500.000 sampai 800.000, kalian bisa menginap di sini selama semalam. Nah, kalau tempat ini mulai dari 700.000 loh, murah kan? Kamar pun juga luas. pas buka kamar madinya, wuh, langsung menyatu dengan alam sahabat eksplor. Dan balkonnya juga nggak kalah luas. Cocok banget buat kalian yang nikmatin senja sambil ngopi dan ya, tempatnya Instagram Mebel Oke kita mulai catur yang pertama villa 6 ya, villa 6. Villa paling bawah. Villa paling bawah. Nah yang satu ini villanya yang paling mahal. di sini ada living room. Bedroom yang luas dengan mengambil konsep yang luxury banget. Konsep kamar mandinya pun juga sama dengan kamar yang lain, loh. Nah, yang paling spesial dari kamar villa ini adalah ada private poolnya, loh. sampai Explore sekarang sudah pagi Terus Sekarang kita mau sarapan dulu Terus nah, Rencananya aku mau ngedrone Di sekitar sini Yang pasti pemandangannya indah Apalagi sambil ngedrone ya kan Nah Sekarang aku mau ngasih tahu Honest review dari aku Tentang bela kita Yang pertama Dari segi Lokasinya ya Uh, lumayan strategis, karena kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah Ya, terus untuk fasilitasnya, fasilitasnya lengkap sekali: ada alat, -alat dapur, kamar mandi, sabun, dan untuk peralatan uh, bantalnya juga lengkap. Sofa, TV pun juga untuk menghibur, ya kan? Terus di sini ada balkoni terasnya ya nyaman banget untuk fasilitas aku kasih 9 dari 10 lengkap banget dan juga uh, salut banget buat uh, Staff di sini stafnya ramah banget dan baik hati uh, apalagi Pak Nengah sudah memberi kita kesempatan untuk jalan-jalan dan uh, lihat nih semua fasilitas di vilanya Terus untuk makanannya ya di kibar enak enak banget. Aku rekomendasi banget uh, kalau kalian mau liburan, apalagi khususnya di Klungkung wajib banget kalian nginep di Bella Kita Villa. Dan kalau kalian mau ngecil ya sambil ngeliatin mata apa matahari sunset atau sunrise <t Dasar> ya kalian rekomend banget. Di monkey bar Untuk Overall Aku kasih dari 110 9 dari 10 Syarat to bella kita Villa. Oke sekarang kita, Aku mau ngedrone dulu Mumpung matahari masih terang gitu ya Dadah <SILENGALAN _NALAN> Ağabey!